Hello dan assalamualaikum bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain Dark Nightmare. So game ni game indie horror tanpa kuasa. Let's go. Collect all six artifact and return to the car to escape. So ni macam Slenderman punya game. Right? Kita kena kumpul 6 artifact. Aku nampak ada kereta sebelah sana. So let's go. Hari ini kita main game macam ni pula. Oh, dia lari dia ada ni eh Eh eh Eh eh Oh tu dia Apa Dia Wih kejap... kau siapa <Sid> Try tengok, lu? tu Okay okay okay Kita try pergi kat warna merah ni dulu Jom Haa seram ni Eh, apa tadi? E, wuih tak kau Kita apa? Okay, kita simpan kita simpan tenaga. Enam artefak. Mana tadi? Okay, satu. Okay. Dia ni spawn bila-bila ke apa ni? Kak Jangan Kak Jangan spawn bila-bila masa Tuh dia-tuh dia Tunggu dia. tu Dia ada je No no no dia ni, dia ni telefon ke apa? Dia hack gila Okay go go go, go, go. Oh ni rumah yang ada hantu tu tu dia tu dia ok ok duduk diam, diam belakang tu boleh masuk ke ni? boleh alamak mana ok what Dekat atas ke apa? Mana dia? Oh tu. Oh disangkut. Disangkut gila okey bagus. Teruskan menyangkut. Okay, rumah ni tak ada artifak ke? What the heck Oh atas atas atas Right Oh artifact let's go Yes Dua Kau sangkut je lah kat situ Bye gerak lu Okay so kita pergi belah kanan Sebab belah kanan kita nak pergi lagi Woo. Sebab aku nampak ada cahaya Wih What the heck Wih, dekat, dekat, dekat. kau Yo Yo Gerak lu gerak lu Wuh. Hantu ni Bahaya tu Aku yang kena dah sangkut dah tadi Oh cuak aduh dia ni Jangan hilang Jangan hilang Aku perlukan kau So aku dah dapat tiga guys Ok aku rasa ni nak mumpat Mumpat And then Kita pergi belah Sana I guess Ni kereta Could be Putih ni apa? Ni apa? Benda siap dah ni Aku betul cuak guys Okay tu kereta So maknanya Satu lagi hujung belah sana So dekat yang kereta ada satu So aku takkan pick up ni lagi Kita kena perancangan Kakak Oh kakak Saya cuak sikit Woi Gerak gerak gerak gerak. Gerak gerak. K O oh, K. Okey, kita kena pastikan dia betul-betul kat belakang kita. Mana, mana dia? Okey, dia kita. So aku kena lalu kat dia lah last sekali. Tuli tuli tuli. Oh no. Oh no, lari lari lari. Ah, seram gila wey eh. walaupun dia lembap. Tapi boleh tahan lah Jump scare dia boleh tahan juga Aku tak tahu dia kat mana Oh oh Aku masuk dalam ni ke? We what? Oh tu dia Okay Sekarang aku nak balik je Tu dia, tu dia, Asal dia makin laju, asal dia makin laju Asal dia makin laju What the heck No, no, dia makin laju, dia makin laju Gerak, gerak, gerak Dia makin laju guys, kan? dia makin laju Dia makin laju Last one, last one. Aku dah agak dah Aku patut buat benda ni last Cincin Okay aku nak balik ni Okay aku rasa dekat dekat sini ogor ogor ogor Laju Udah maju ya Lajunya. Huh, jantung aku. Ah, uh, lajunya dia. Huh. Uh, tak koyak. Okey. Sebab aku kena jump scare tadi eh. aku choose to survive the nightmare for now. Yes. Huh. Bu depa guys, Berdebar Itulah dia. A dark nightmare. Kalau Korang pe aku pegang jantung aku. Sekarang ni memang berdebar gila. Sebab aku takut gila bila pakai la pakai laju kan. Tapi dia senang jugalah. Itulah dia. Game ini kalau kau suka, kau orang berdebar juga dengan aku, jangan lupa untuk like, komen di bawah, share video ni. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye. Trylah sendiri game ni.